Pahala memelihara kucing Pertama, mendapatkan rahmat Allah Kedua, menjadi timbangan kebaikan Ketiga, melatih empati Keempat, sedekah bagi hewan Kelima, dosa-dosa akan diampuni Terakhir, mendapat ridho Allah